Salam token bosku. Kali ini ini bosku kita akan coba ini kita bukan untuk review bosku ya. Kita akan coba kasih video tutorial caranya itu ini mengatasi sepeda listrik yang Pedangnya ikut berputar bosku. Jadi kemarin juga ada WA ke saya tahu rumahnya di Yang penting saya catatannya juga jauh. Kayaknya bukan daerah Malang jadi kita juga nggak bisa datang juga bisa bantu dateng cuman ketika dia tanya caranya gimana mas oh saya pikirkan video tutorialnya aja ya gitu dan bersedia mungkin akan diperbaiki sendiri nah untuk cara caranya nanti kita akan simak video selanjutnya bosku ya tapi cuman info aja unitnya orangnya itu WA yang masuk ke saya itu Redfish 2 yang pro bosku Redfish 2 yang pro cuman karena kita nggak ada stok, maksudnya nggak ada stok ready 2 Pro kebetulan yang ada di kantor lain ya yang ada yang mirip-mirip itu, ini sunrise royal itu mirip-mirip portable-nya -mirip sama kayak gratis pro. Jadi, kita lanjut lanjut videonya aja, bosku ya. Nah, ini bosku, kita akan coba perbaiki kebetulan ini teknisinya, bosku. Dot, namanya Wakidot, nah, ini yang harus dibongkar apa Wakidot? Jadi karena yang komplain adalah pedalnya unit, berputar. Perdalnya berputar ya, unitnya Revit Pro. Karena kita nggak ada, karena kita nggak ada barangnya, kita pilih yang paling mirip aja ya. Ini Jadi dibuka dulu untuk penutup baterainya. Karena yang di setting ada di dalam sini kita perlu buka beberapa hal salah satunya adalah baterai ini dan bodi sebelah kiri di dalam mana mas? Nyetingnya mas. di sini ini nih yang ada ini ini kayak gini ah, ini kita keluarkan dulu aja baterainya untuk tujuannya untuk membuka bodi ya Nah, jadi ngelepas bodi samping harus lepas ini juga, Mas. Iya. Karena satu kuncian ini. Ini, Bosku. Kita lihat bosku. Ah, uh, mungkin uh, pedal juga harus dilepas ya, biar gampang ngelepas ini bodinya. Eh uh, biar gampang gini, kalau ada pedal kan susah ini. Nah. Selanjutnya yang perlu di di mana, Mas? Yang perlu dibetulkan, Mas. Nah. Eh, uh, okay. K. Tadi aja. Lihat, ini loh. Kaket apa? Ini loh. Di gini kata. Nah, yang mana, Mas? Nah, uh, penyebab pedal berputar, kelihatan enggak? Penyebab pro Pedal ini ikut berputar ketika digas adalah karena settingannya kurang kencang. Nah, ini kita harus mengencangkan settingannya. Oh ya, alat yang perlu disiapkan ini sih palu dan saat mungkin ada orang nyebutnya betel atau yang buat ngukir itu ya. Kalau kami alatnya ini memang. Yang dipukul yang mana, Mas? Oke, okay, jadi di sini ada dua bagian. Kelihatan nggak? Ada dua bagian. Yang ini kita namakan aja bagian luar ya. Mungkin dari sini, terus Ini kita namakan aja bagian luar yang ini. Terus yang ini kita namakan bagian dalam ya. Jadi ada bagian luar, bagian dalam. Jadi yang harus dilepas, yang harus dikendori, yang. Yang harus di setting itu yang bagian dalam, yang bagian luar ini untuk pengunci. Jadi kalau mau di setting yang bagian luar, tentu saja kuncinya harus dilepas dulu, yang artinya diputar Oke. ke kiri. Okay. Kalau nggak kuat putarnya tadi pakai ini, pakai palu ini. Nggak pakai palu oh. tadi bosku ya. Sekarang kami dalatnya nih. Nah, kita coba kendori dulu ya. Bagaimana kalau di gas? Sebagai contoh, bagaimana kalau di gas itu pedalnya muter? Nah. nah, ini kan unitnya berputar kayak gini bosku ya. gusam. Nah, berputar kayak gini. Nah, jadi yang harus lakukan ya itu tadi bosku, gimana ini mas kalau putar kayak gini, oke jadi ini yang bagian luar kita kendori dulu kalau sudah kendori nah, nah ini kita sebut bagian dalam tadi ya nah, ini Diputarkan dikencengin ke... diputarnya ke kanan ke kanan uh, pakai alat adanya bosku ya, sepertinya ke ada alatnya bosku nah ini kan muter terus Nah, ketika sudah diperkirakan kira-kira udah kenceng Dicoba lagi ya nah, ini masih nah, berputar Ini masih, berarti, berarti aku masih kurang, kurang. Coba ditambah lagi Coba lagi Coba lagi. Nah, akhirnya tidak berputar kan Nah kalau dirasa settingannya udah benar, kalau di kayu sudah enggak ikut lagi. nah ini kan masih ada ikut lagi. Meskipun hanya satu putaran. kalau bisa ditambah lagi. Ini kalau ini pedal asis Pedal assist bosku ya. Oh iya. Kalau Kalo Redfish Pro enggak pedal, pedal asis Jadi tahu settingnya di gasnya tadi bosku ya. Di Di, di, gas, di, di, ya? Gas. di gas Mas ya. Betul di gas Coba di gas saja. Nah nah ini kan udah ga ikut nah, kalau di settingannya udah pas, udah benar ini yang bagian luar harus dipasang lagi untuk sebagai pengunci nah, kurang lagi ini kita kita kunci settingannya waktu itu. Tuh. Ini dikunci settingan ya, Mas ya. Iya. Ini untuk mengunci. Jadi kalau mau kalau mau nyeting itu harus yang ringnya itu dikendori dulu. Dikendori dulu dilepas juga enggak apa-apa. Yang penting kendor dulu. Nah, kalau udah selesai dikencengin lagi. Nah, semua sepeda listrik bosku ya pasti kayak gini. Kalau untuk natur ketika digas pedalnya ikut berputar. Sama. Jadi semuanya sama. Yang membedakan kan cuma ada di ini. Kalau yang pedal rata-rata ada kininya, sensor di dekat ring gearnya ini gear depan. Kalau yang biasa enggak, masuk. Kalau enggak pedal aksis yang ada itunya. Cuman untuk cara settingnya biarkan ikut berputar semua sama. Cukup seperti itu aja bosku ya Jadi untuk Nah setelah selesai tinggal kembalikan body bodinya Seperti semula Nah mungkin itu tadi ya bosku Cara untuk Apa namanya Mengatur biar Ketika digas Ini pedal gak ikut berbuka caranya seperti itu, kita lihat ini gak lagi nah mungkin cukup sekian video kali ini bosku kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin ada yang kendala atau apa mungkin bisa langsung WA, WA saya bisa WA wakidot tadi juga bisa nomor sudah ada di deskripsi untuk kontak yang bisa dihubungi kita akan bantu kalau kita bisa kalau kita nggak bisa akan kita tangguhkan bosku kita syarikan dulu solusinya bosku kita pikirkan bosku mungkin sekian bosku untuk tutorial mengencangkan ini bosku, pedal setting pedal biar nggak ikut berputar di sepeda listrik bosku ya cukup sekian bosku salam listrik bosku